Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Satu, satu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu, dua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Satu, tiga. Yang Maha Pengasih. Maha Penyayang 1. 4. Pemilik Hari Pembalasan 1. 5. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. 1. enam Tunjukilah kami jalan yang lurus.